pada hari ini kita akan belajar dengan topik analisis korelasi dan dalam analisis korelasi ini nanti kita akan belajar 4 jenis analisis korelasi yang ada dalam ilmu statistika Nah sebelum kita melihat keempat jenis analisis korelasi tersebut pertama kita harus paham konsep dari analisis korelasi itu sendiri Nah definisi dari analisis korelasi adalah merupakan suatu metode analisis yang tergolong sebagai metode inferensial. Untuk mengetahui derajat hubungan linear antar satu variabel dengan variabel lainnya, sehingga dengan analisis korelasi ini akan membantu kita sebagai researcher atau peneliti untuk mencari keeratan hubungan antar variabel yang kita teliti. Katakan, misalnya, variabel x dan variabel y, hubungannya seberapa erat atau seberapa kuat hubungan antara x dan y. Nah, berbicara tentang hubungan keratan ini nanti bisa dalam bentuk hubungan yang positif atau bisa juga dalam bentuk hubungan yang negatif. Dia dikatakan hubungan positif apabila kenaikan satu variabel juga diiringi dengan peningkatan variabel lainnya. Dan kalau misalnya hubungannya negatif apabila kenaikan satu variabel berbarengan dengan penurunan variabel lainnya. Nah, hanya saja di dalam analisis korelasi ini kita tidak sampai melihat hubungan yang bersifat kausalitas satu hubungan sebab akibat. Berbicara tentang analisis korelasi nanti kita akan menggunakan satu ukuran untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel tersebut, yaitu kita sebut dengan koefisien korelasi. Jadi nilai koefisien korelasi inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai ukuran hubungan keeratan antar variabel. Nah, Berbicara tentang analisis korelasi, maka sifat dari koefisien korelasi yang akan kita peroleh itu maka ada beberapa sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama bahwa nilai koefisien korelasi berkisar antara min 1 dan 1. Jadi kalau misalnya dia min 1 ini menunjukkan hubungan yang berbalik arah, sedangkan kalau dia mengarah ke positif berarti hubungan yang searah. Jadi tidak ada nilai koefisien korelasi yang lebih dari satu atau kecil dari min 1. Sehingga kalau misalnya kita katakan hubungannya searah, umumnya kita gunakan nilai positif, maka nilainya itu berasal atau berkisar antar nol dan 1. Yang kedua, bahwa di dalam koefisien korelasi nilainya yang positif, ini menunjukkan hubungan antar variabel adalah hubungan yang searah. Searah berarti kalau X nya naik maka Y juga naik Hanya hubungan ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat Lalu kalau misalnya nilai adalah negatif Misalnya min 1 atau min 0,9 dan seterusnya Ya maka ini menunjukkan hubungan yang berbeda arah X nya naik, Y nya malah turun dan seterusnya Oke, koefisien korelasi ini hanya uh, perlu kita ketahui ya Dia hanya sekedar menggambarkan hubungan atau keratan hubungan antar variabel. Ya, dia tidak menggambarkan uh, hubungan sebab akibat yang ada dalam variabel yang kita analisis. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu kelemahan analisis korelasi, ya tidak sampai menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel X dan variabel Y. Jadi, melalui analisis korelasi kita hanya sekedar mengetahui hubungannya seberapa kuat apa hubungannya negatif atau positif dalam hasil perhitungan nilai koefisien korelasi ini nanti kita bisa kategorikan atau klasifikasikan menurut besaran dari nilai koefisien korelasinya apabila nilai koefisien korelasinya itu berkisar antar 0 sampai 0,29 maka nilai koefisien ini menggambarkan keeratan yang lemah atau yang sangat lemah Sedangkan kalau misalnya 0,3 sampai 0,49 bisa kita kategorikan sebagai hubungan yang lemah. Lalu 0,5 sampai 0,69 keratannya cukup kuat. Kemudian 0,7 sampai 0,79 keratannya kuat. Dan kalau misalnya 0,8 ke atas sampai 1 maka kita katakan keratannya sangat kuat. Demikian juga kalau misalnya nilai negatif. Jadi sekali lagi bahwa nilai negatif atau positif di dalam koefisien korelasi hanya menggambarkan arah dari hubungan antar variabel tersebut Berbicara tentang analisis korelasi di dalam ilmu statistika ada empat jenis yang bisa kita pelajari pada mata kuliah kita ini yaitu didasari pada skala ukuran data yang kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien atau untuk mengolek data yang kita akan analisis Jenis yang pertama kita kenal dengan istilah korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Yang kedua korelasi rank Spearman, yang ketiga korelasi Kendall Tau dan yang keempat korelasi koefisien kontingensi. Nah pemilihan dari keempat jenis koefisien va atau variabel atau keempat jenis dari korelasi ini ini didasari pada skala ukuran data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dianalisis. Jadi kalau misalnya kita mengumpulkan data dengan skala ukuran data interval atau rasio maka kita lebih tepat menggunakan alatnya adalah PPM atau person product moment. Tetapi kalau misalnya skala ukuran data kita adalah skala yang kategorik ya, atau ordinal misalnya maka kita harus menggunakan korelasi rank sperma dan atau korelasi Kendall tau. Sebaliknya kalau misalnya kita menggunakan skala ukuran data nominal masih kategorik juga. Namun sifat kategorinya memiliki strata yang sama. Ya, untuk menghitung hubungan atau mencari kekuatan hubungan antar variabel yang kita ukur dengan skala nominal, kita menggunakan korelasi koefisien kontingensi. Jadi, kuncinya bahwa pemilihan dari keempat jenis korelasi ini didasari pada apa skala ukuran data yang kita gunakan untuk mengumpulkan data yang kita analisis? Kita mulai pada jenis korelasi yang pertama, yaitu korelasi persen product momen. Nah, pada persen produk momen ini, tentu kita uh, boleh gunakan apabila skala ukuran datanya adalah interval minimal sampai rasio. Oke, okay, jadi berbicara tentang korelasi produk moment, ya, maka ini bisa dikategorikan sebagai jenis statistika yang parametrik. Karena penggunaan PPM ini harus memenuhi syarat bahwa datanya mestilah terdistribusi normal. Jadi, kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, maka penggunaan PPM juga tentu tidak tepat. Lalu berbicara skala ukuran data yang digunakan, maka seperti yang saya katakan tadi, skala ukuran datanya haruslah interval dan rasio. Berarti kalau skala ukuran data variabel yang kita analisis adalah ordinal atau nominal, maka penggunaan persen produk momen tentu tidaklah tepat. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai koefisien persen produk momen ini adalah yaitu Rxy atau hubungan ya R ini menggambarkan notasi dari hubungan atau korelasi PPM hubungan antara X dan y adalah hasil bagi antara n kalikan dengan jumlah x* kali y kurangi dengan jumlah x kalikan dan jumlah y lalu bagi dengan pertama hasil kali antara akar kuadrat dari perkalian N dengan jumlah X kuadrat, lalu kurangi dengan jumlah X yang dikuadratkan. Kalikan lagi dengan akar pangkat 2 dari, perkalian N dengan sigma Y kuadrat, kurangi dengan jumlah Y yang dikuadratkan. Nah, di mana Rx ini adalah notasi dari koefisien korelasi, X adalah variabel X dan Y adalah variabel Y, serta N adalah jumlah observasi. Nah, hanya perlu dipertegas di sini bahwa di dalam analisis korelasi ini kita tidak bisa mengatakan bahwa x adalah variabel bebas atau y variabel terikat. Tidak bisa karena hubungan yang kita analisis dalam analisis korelasi tidak sampai pada melihat atau mengukur hubungan ke hubungan kausalitas antar variabel. Oke dalam pengujian tingkat signifikansinya nanti maka untuk uh, melihat apakah hubungan antar variabel inilah hubungan yang signifikan atau bahasa lainnya adalah hubungan yang berarti maka kita akan melakukan pengujian hipotesis tentu melalui 5 langkah pengujian hipotesis Nah alat uji statistiknya nanti ada 2 bentuk pertama adalah boleh menggunakan nilai R hitung yang kita hitung dari nilai atau rumus sebelumnya kita bandingkan dengan nilai R tabel jadi kita bisa mencari di internet atau di beberapa sumber referensi ada yang menyediakan tabel R nah kita bandingkan apabila nilai T R hitungnya lebih besar dari R tabel maka keputusan adalah menolak H0 dan menerima H1 berarti bahwa hubungan X dan Y adalah signifikan Nah, yang kedua, kalau misalnya kita tidak membandingkan R hitung dengan R tabel, kita bisa menggunakan statistik uji T. Ya, yaitu kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel, apabila lebih besar T hitung dari T tabel, maka kita mengambil keputusan menolak H0 dan menerima H1. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari T hitungnya? Jadi T ini kita hitung dari modifikasi rumus nilai R yang kita peroleh. Kita lakukan transformasi sehingga nilai T hitungnya adalah T sama dengan hasil bagi antara R kali akar pangkat 2 dari N kurang 2 ya, bagi dengan akar pangkat 2 dari 1 kurang R kuadrat. Nah inilah rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai T hitung atau T statistiknya. Apabila kita menggunakan uji uh, Nah agar lebih paham mari kita ambil contoh soal katakan begini Seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antar pendapatan karyawan Dengan besarnya tabungan si uh, karyawan Nah untuk keperluan tersebut maka si peneliti mengambil 12 orang karyawan Maka pertanyaannya adalah Apakah terdapat korelasi yang positif antar pendapatan dan tabungan. Ya, jadi kalau misalnya Y-nya adalah pendapatannya, lalu X-nya adalah tabungannya. Ya, jadi kita uji menggunakan alfa 5%. Oke, untuk menjawabnya maka tentu kita membutuhkan alat bantu tabel ya, yaitu kalau kita lihat tadi nilai dari variabel yang kita gunakan ini adalah variabel y, ini variabel x, ya maka kita perlu lagi kolom baru, yaitu kolom dari x kali y. Jadi x kita kalikan dengan y. 10 kali 2, 20, 20 kali 4, 80, 50 kali 5 adalah 250 dan seterusnya selanjutnya adalah kita membutuhkan per nilai x yang dikuadratkan sehingga kalau kita kuadratkan nilai-nilai x nya misalnya 2 dikuadratkan adalah 4 4 dikuadratkan 16 5 dikuadratkan 25 dan seterusnya setelah itu kita kuadratkan nilai y nya berarti kita buat kolom baru y kuadrat 10 kuadrat adalah 100 20 kuadrat adalah 400 50 kuadrat adalah 2500 dan seterusnya Nah, setelah kita dapatkan perkalian antara X dengan Y, lalu X kuadrat, dan Y dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan masing-masing. Jadi jumlah dari X kali Y itu adalah 6.144, jumlah dari X yang dikuadratkan itu adalah 722, dan jumlah dari Y yang dikuadratkan adalah 52.661. Nah, setelah itu kita baru masuk kepada rumus yang kita jelaskan sebelumnya. Per rumus PPM ini, ya, jadi kita masukkan tinggal, uh, masukkan nilai n-nya berapa jumlah observasinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti ini kita ganti dengan 12, lalu kita cari x kali y. x kali y sudah kita peroleh, jumlahnya 6,144 kemudian jumlah dari x 88 jumlah dari y adalah 741. Ya, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Ini lagi 12. Jumlah x kuadrat, jumlah x kuadrat. Jadi ini x kuadrat dijumlahkan adalah 722. Nah, ini berbeda dengan ini. Kalau ini, kalau ini kita kuadratkan x-nya baru kita jumlahkan. Kalau ini, jumlahkan dulu x-nya baru kita kuadratkan. Jadi jumlah X itu adalah 88, kita kuadratkan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk sisi sebelah kanannya. Oke, jadi kalau kita substitusikan angka-angkanya kurang lebih begini ya. Jadi 12 kali jumlah X kali adalah 6144 dan seterusnya. ya Oke, jadi kalau kita serahkan maka kurang lebih ini hasilnya. Kalikan 12 dan 6144, kalikan 88 dan 741, dan seterusnya oke sehingga kita peroleh hasilnya adalah segini ya. kalau kita seranakan kurang lebih ini hasilnya 8520 per 8730,18 hasil pembaginya adalah 0,9759 nah kalau kita lihat dari kriteria koefisien korelasi tadi maka Hubungan antar X dan Y ini kita bisa katakan hubungannya sangat kuat Dan nilainya adalah positif berarti hubungan antar X dan Y adalah hubungan yang searah Jadi setiap nilai-nilai X yang bertambah juga nilai-nilainya bertambah Atau nilai-nilai Y yang bertambah juga nilai-nilai x Xnya juga ikut bertambah Oke, okay, jadi inilah yang disebut dengan uh, nilai koefisien korelasi yang kita hitung ya dengan rumus koefisien korelasi produk momen Nah, selanjutnya kita akan mengukur atau menguji apakah nilai koefisien korelasi ini adalah merupakan koefisien yang berarti atau yang signifikan atau tidak. Nah, untuk mengujinya kita harus melalui lima langkah pengujian hipotesis. Yang pertama kita rumuskan hipotesisnya. Karena kita ingin menguji apakah hubungan antara x dan y inilah hubungan yang signifikan atau tidak, ya. Berarti rumusan hipotesis nolnya adalah bahwa hubungan x dan y tidak ada. Kita rumuskan rx dan y, r dan r dari x dan y adalah nol, berarti tidak ada korelasi antara x dan y. Yang kedua, hipotesa alternatif berarti lawan dari hipotesa nolnya. Karena disinilah sama dengan, maka ini tidak sama dengan. Ya, yang tidak sama dengan 0 itu bisa besar dari nol atau bisa kecil dari nol. Artinya terdapat korelasi yang berarti antara X dan Y. Oke, kita pilih tingkat signifikansi adalah 5%. Kemudian uji statistiknya, tadi saya sudah katakan kita bisa bandingkan antara X tabel dengan X hitungnya. Oleh karena itu, pada contoh ini kita akan menggunakan hasil transformasi dari rumus R-nya menjadi T hitung. Ya, bawah T sama dan rumusnya. Kalau kita ganti r-nya tadi sudah kita peroleh, maka hasilnya kurang lebih begini ya: n-12. Ya, kemudian ini r-nya kita kuadratkan. Nah, ini oke. Kalau kita serahkan atau selesaikan, kurang lebih hasilnya adalah uh, t-hitungnya menjadi uh, positif 27,9528 oke berarti ini T hitungnya nah sekarang kita masuk pada tahapan selanjutnya yaitu aturan pengambilan keputusan nah aturan pengambilan keputusan tentu kita kembali kepada distribusi T ya jadi distribusi T kita bagi dua atau kita gunakan uji dua arah karena hipotesis alternatifnya menggunakan tidak sama dengan nah oleh karena itu maka kita harus cari nilai T kritisnya yaitu dari nilai t tabelnya dengan degree of freedom n kurang k yaitu n -nya adalah 12, k nya ada dua karena ada dua variabel yang kita akan uh, uji pada pembahasan kita ini oleh karena itu degree of freedom adalah 10, nya 0,5 gunakan uji dua arah kalau kita lihat pada tabel t ya silakan anda uji atau lihat sendiri kita peroleh nilai t tabelnya adalah 2,2281 maka nilai t kritisnya adalah pertama min 2,2281 dan positif 2,2281 oke nah karena inilah nilai kritisnya maka tentu sebelah dari sini sebelah kiri ini adalah merupakan daerah penolakan H0 di sebelah sisi kiri dan mulai dari sini ke kanan adalah daerah penolakan H0 juga Nah daerah penerimaan H0 lah sekitar ini Oke, nah artinya bahwa kalau kita rumuskan aturan pengambilan keputusan Jika nilai t statistiknya kecil dari min 2,2281 atau besar dari 2,281 Keputusannya adalah tolak H0 Sebaliknya, kalau misalnya nilai t statistiknya itu berada pada interval min 2,281 kecil sama dengan t kecil sama dengan 2,281, ya, berarti di kisaran ini keputusannya adalah menerima H0 dan menolak H1. Baik, sekarang kita coba lihat nilai t statistik atau ya t hitung yang kita peroleh. Ternyata hasil perhitungan kita sebelumnya adalah t-statistiknya 27,9528. Nilai ini tentu lebih besar dari nilai t-kritisnya. T-kritis yang sebelah kanan adalah 2,281. Oleh karena itu, maka kita katakan keputusan yang tepat untuk pengujian ini adalah bahwa kita menolak H0 karena nilai t-statistiknya 27,9528 Sedangkan T kritis sebelah kanan hanya 2,281 Berarti daerah penolakan H0. Nah, apa artinya bahwa kalau kita tolak H0 tentu kita terima H1. Apa H1-nya? H1-nya tadi mengatakan bahwa nilai dari koefisien korelasi X dan Y tidaklah sama dengan 0. Berarti bahwa terdapat hubungan korelasi antara X dan Y Ya, pada taraf kepercayaan 5%. Nah ini, jadi inilah cara pengujian hipotesisnya. Sudah pada bagian ini kita akan belajar alat analisis korelasi yang kedua adalah korelasi Spearman. Nah analisis korelasi Spearman ini tentu punya karakteristik tersendiri berbeda dari alat analisis korelasi lainnya nah perlu kita ketahui bahwa analisis korelasi sperma ini adalah dikategorikan sebagai statistika nonparametrik. dia dikatakan nonparametrik karena kita tidak wajib memenuhi asumsi kenormalan data. sehingga kalau datanya tidak terdistribusi dan normal ya maka kita bisa menggunakan uh, analisis sperma ini dalam uh, Pengumpulan datanya maka uh, analisis regresi permanen ini mewajibkan skala ukuran data yang kita gunakan haruslah minimal ordinal. Kemudian kalau kita ukur nilai dari korelasi regresi permanen ini kita gunakan rumus ini notasinya adalah row row antara x dan y atau korelasi antara x dan y adalah yaitu satu kurangi dengan hasil bagi antara enam kali jumlah d kuadrat per n pangkat tiga kurangi dengan n ya jadi kalau Rho X dan Y ini menunjukkan koefisien korelasi rank sperman maka jumlah atau sigma d kuadrat ini adalah jumlah kuadrat selisih antara ranking dua variabel. jadi variabel yang kita analisis kita ranking terlebih dahulu kita akan buat rankingannya karena datanya diukur dengan menggunakan skala ordinal. Sedangkan n adalah jumlah observasi. Lah, Jadi hal yang paling rumit nanti dalam perhitungan nilai koefisien korelasi range per manit menentukan nilai d-nya. Nah bagaimana cara menentukan nilai d-nya? Tahapannya yang pertama adalah kita harus ranking terlebih dahulu nilai masing-masing variabel mulai dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Setelah itu, jika terdapat dua nilai variabel yang sama, maka cara perrankingannya adalah cari rata-rata ranking kedua nilai tersebut atau ketiga atau ke Dan hasilnya menjadi ranking kedua atau lebih dari nilai tersebut. Oke, selisihkan ranking kedua variabel lalu kita pangkatkan 2. Jadi selisih rank ini adalah D, ketika dipangkatkan 2 maka D kuadrat. Pengujian tingkat signifikansi dari analisis korelasi ranks sperman ini kita menggunakan 2, salah satu dari dua alat uji statistiknya. Alat uji statistik yang pertama yang kita bisa gunakan untuk menguji tingkat signifikansi korelasi rank sperman adalah yaitu membandingkan antara nilai row tabel dengan row hitung. Jadi nilai rotabelnya kita bisa cari di lampiran buku statistika. Kita bandingkan dan row hitungnya. Nah, apabila nilai row hitungnya lebih besar dari rotabel, maka keputusan yang tepat kita ambil adalah menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatifnya. Nah, ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah menggunakan t hitung ya Jadi kita bandingkan T tabel dengan T hitung Jika T hitung besar dari T tabel, Sama keputusannya juga menolak H0 dan menerima H1 Nah tentu nilai T tabel ini kita cari dari tabel T Dengan degree of freedom tertentu dan tingkat alfa tertentu Sedangkan nilai T hitung ini kita lakukan transformasi dari nilai rho hitungnya Dimana nilai T hitungnya kita hitung dengan rumus adalah hasil bagi antara ro kali akar pangkat 2 dari N kurang 2 per akar pangkat 2 dari satu kurang Rho pangkat 2 nah, jadi nilai-nilai T -nilai hitung yang kita gunakan pada uji signifikansi korelasi Spearman. agar lebih paham mari kita ambil contoh seperti berikut katakan misalnya kita atau seorang peneliti ingin menganalisis Hubungan antara prestasi akademik dengan prestasi kerja. Diambil 10 orang karyawan sebagai sampel dan datanya dikumpulkan menggunakan ukuran skala linked. Jadi kalau skala linked ini adalah merupakan ukuran skala ordinal. Dan keterangan bahwa kalau misalnya skornya 5 ini adalah sangat baik, skornya 4 baik, skor 3 cukup, skor 2 jelek, dan skor 1 untuk sangat jelek. Nah jadi kalau misalnya katakan ini adalah Y nya menunjukkan prestasi akademik Sedangkan X nya menunjukkan prestasi kerja Jadi si A katakan ini si A prestasi akademiknya 4 4 adalah baik dan prestasi kerjanya juga baik Si B prestasi kerjanya adalah cukup prestasi eh, Akademiknya cukup dan prestasi kerjanya juga cukup Dan seterusnya nah pertanyaannya adalah apakah terdapat korelasi yang positif antar prestasi akademik dan prestasi kerja kita uji pada Alfa 5% nah karena data inilah merupakan ukuran datanya adalah ordinal maka tidak tepat kita menggunakan korelasi produk moment namun kita lebih tepat menggunakan korelasi rank Spearman. nah bagaimana cara menyelesaikannya ya pertama bahwa kita ketahui ini variabel x ya yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kita ranking nilai-nilai x ini. Ya. Hasil rankingannya kurang lebih seperti ini. Ya bahwa nilai terendahkan kan satu, jadi satu ini ranking satu. Setelah satu ada dua, ya berarti ini ranking 2 Lalu ada dua lagi, ini ranking 3 Tidak ada lagi, maka kita pindah ke tiga. 3 ini ranking 4, 3 ini ranking 5, 3 ini ranking 6, lalu angka 4, 4 ini ranking 7, 4 ini ranking 8, 4 ini ranking 9, dan terakhir adalah 5, adalah ranking 10. Oke, setelah kita ranking, maka kita ketahui bahwa di sini ada Beberapa bilangan yang mirip atau yang sama yaitu bilangan 2 tadi Bilangan 2 ini ada 2 yaitu 2 pada ranking 2 dan 2 pada ranking 3 Maka untuk menggunakan nilai rankingnya kita cari rata-ratanya ya Kita jumlahkan antara ranking 2 untuk bilangan 2 pertama dengan ranking 3 untuk bilangan 2 kedua Berarti 2 tambah 3, 5 bagi 2, 2,5. Sehingga ranking kedua bilangan ini sebenarnya adalah 2,5 dan 2,5. Nah selain bilangan 2, ada bilangan 3 yang sama, ada 3 malah. Yaitu bilangan 3 untuk ranking 4, bilangan 3 untuk ranking 5, dan bilangan 3 untuk ranking 6. Nah untuk peringkingannya sama, yaitu kita rata-ratakan... Kita jumlahkan ranking ketiganya, 4 tambah 5, 9 tambah 6 adalah uh, 15. Karena ada 3, kita bagi 3, dapatlah 5. Sehingga ranking dari 3 inilah 5, rankingnya 5 ini juga 5. Nah, apa lagi ada satu bilangan lagi yang muncul lebih dari satu, yaitu bilangan 4. ya Bilangan 4 pada ranking ketujuh. Bilangan 4 pada ranking 8 dan bilangan 4 pada ranking 9. Oke, karena ada 3, maka ranking kita jumlahkan. 7 tambah 8 adalah 15. Tambahkan dengan 6 adalah... Uh, ya, saya ulang ya. 7 ditambah dengan 8, 15. Tambahkan dengan 9 adalah 24. 24 bagi 3 adalah 8. Jadi... Ini kita ulang ranking ya, ranking 4 ini, atau bilangan 4 ini, ranking 8, ini juga 8, ini juga 8. Oke, berarti peringkingan pada X katakan sudah selesai. Lalu kita pindah ke bilangan atau variabel Y. Ini nilai-nilai variabel Y yang tadi ya, kita urutkan rankingnya, berarti yang terendah adalah satu, ini ranking satu, lalu dua. 2, ya Jadi kita ranking Ini ranking 1 Ini ranking 2 Ini ranking 3 Kemudian ini ranking 4 Ini ranking 5 Lalu ini ranking 6 Ranking 7 Ranking 8 Kemudian ranking 9 Dan ranking 10 Oke cara yang sama kita coba uh, ranking ulang Yaitu dengan mencari bilangan yang sama Bilangan 1 muncul sekali, berarti tetap ranking 1. Bilangan 2 muncul 2 kali, yaitu pada ranking 2 dan pada ranking 3. Rata-rata ranking adalah 2 tambah 3, 5 bagi 2 adalah 2,5. Untuk bilangan 3 muncul sebanyak 2 kali, yaitu pada ranking 4 dan pada ranking 5. Kita jumlahkan, berarti 4 tambah. 59 bagi 2, 4,5 Lalu terakhir, selanjutnya bilangan 4 muncul 3 kali Yaitu pada ranking 6, pada ranking 7, dan pada ranking 8 Kita jumlahkan 6 tambah 7 adalah 13 Kemudian tambah ini adalah 21 21 bagi 3 adalah 7 Jadi inilah rankingnya 7 Ya, terakhir adalah bilangan 5, muncul juga 2 kali, yaitu pada ranking 9 dan pada ranking 10. Peringkingan ulangnya kita tambahkan, 19 bagi 2 adalah 9,5. Jadi, 5 pertama ranking adalah 9,5 dan 5 kedua ranking adalah 9,5. Oke, setelah kita lakukan peringkingan pada masing-masing variabel selanjutnya adalah menjelisihkan ranking antar variabel X dan variabel Y tentu yang kita selisihkan hasil peringkingan ulang ini Oke kita selisihkan berarti kita bentuk kolom D nah, misalnya untuk baris pertama 8 kurangi 7 adalah 1, 5 kurangi 4,50,5 5 kurangi 9,5 adalah min 4,5 kemudian 10 kurangi 7 adalah 3, dan seterusnya. Oke, nilai D ini lalu saya kuadratkan. Dapatlah D kuadrat. satu kuadrat 1, 0,5 kuadratlah 0,25, min 4,5 kuadratlah 20,25, dan seterusnya. Jadi nilai D kuadrat ini lalu dijumlahkan. Dapatlah 38,5. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai Rho-nya. Rho X dan Y itu adalah 1 kurang hasil bagi antara 6 kali sigma di kuadrat sigma di kuadrat adalah 38,5 bagi dengan n kuadrat, n pangkat 3 kurang n nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus nilai-nilai yang kita dapatkan kita dapatkan kurang lebih seperti ini jadi 10 pangkat 3 1000 1000 kurang 10 adalah 990 kemudian 231 kita bagikan dengan 990 dapatlah 0,233 Lalu kita sisihkan 1 kurang 0,233 adalah 0,7667 Oleh karena itu maka nilai koefisien korelasi range permanen yang kita hitung adalah sebesar 0,7667 Jadi kalau kita kembali kepada klasifikasi nilai koefisien korelasi ini Maka nilai ini termasuk pada kategori atau kriteria tinggi atau hubungannya kuat. Baik, setelah kita dapatkan nilai koefisien korelasinya, maka tahapan selanjutnya adalah menguji apakah nilai koefisien korelasi yang kita hitung inilah merupakan nilai koefisien yang berarti atau tidak. Oleh karena itu kita lakukan pengujian hipotesis. Pertama, rumuskan hipotesisnya, yaitu bahwa H0 nya ya, rho x dan y adalah sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi antara X dan Y kemudian hipotesis alternatif adalah tidak sama dengan 0 lalu kita pilih tinggal signifikansi yang 5% lalu uji statistiknya kita pilih uji statistik T berarti transformasi dari nilai dari chi-square atau nilai uh, rho saya ulang sehingga nilai T statistiknya adalah ini ya T sama dengan rho kali akar pangkat 2 selisih antara n dengan 2. Ya, jadi n adalah jumlah observasi ro yang nilai statistik yang kita peroleh tadi. Nah, sehingga kurang lebih nilai dari t hitung itu adalah sebesar nah, 3,7763. Oke, setelah kita dapatkan nilai t statistiknya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan atau menyusun aturan pengambilan keputusan aturan pengambilan keputusan ini tentu kita kembali pada distribusi T yaitu bahwa uh, alfanya 0,5 kita bagi 2, sebelah kiri 0,025 sebelah kanan juga 0,025 oke, kemudian dengan menggunakan tabel T kita hitung nilai T kritisnya kita cari pada degree of freedom yaitu n kurang k nah, n adalah sebanyak 10 k ada dua x dan y berarti ada 8 degree of freedomnya pada alpha 0,5 kita peroleh nilai T tabelnya adalah 2,3060 berarti nilai T kritisnya untuk positif adalah 2,3060 dan untuk sisi kiri adalah min 2,3060 lalu karena kita sudah dapatkan nilai T statistiknya adalah 3,7763 dimana aturan pengambilan keputusan adalah kalau T statistiknya besar dari 2,306 atau kecil dari min 2,306 Maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1 Sebaliknya kalau nilai T statistiknya berada di antara interval antara besar dari min 2,3060 dan kecil sama dengan 2,3060, keputusannya adalah menerima H0 dan menolak hipotesa alternatif. Oke, karena kita sudah dapatkan nilai t statistiknya adalah 3,7763, maka nilai ini tentu lebih besar dari dari nilai t kritis untuk positifnya. Ya, t kritisnya adalah 2,306, nilai t hitung adalah 3,7763, berarti t hitung lebih besar dari t tabel maka keputusan adalah menolak h dan uh, menerima H1. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa nilai korelasi antara X dan Y itu tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan yang signifikan antar X dan Y. Jadi inilah cara mengukur dan menguji nilai koefisien korelasi yang kita ukur menggunakan ukuran korelasi range spermat. Saudara, alat analisis korelasi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah korelasi kendal tau. Korelasi kendal tau ini masih kelompok dari statistika nonparametrik kalau kita lihat konsep dasarnya. ya Dan nilai dari koefisien atau nilai dari data yang kita ukur, kita ukur menggunakan skala ordinal. Ya Berarti sama dengan uh, nilai atau korelasi uh, range per man sebelumnya. Oke, okay, korelasi kendal tau ini termasuk ke analisis nonparametrik karena kita tidak wajib memenuhi asumsi kenormalan dari data rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai korelasi kendal tau ini adalah kita beri simbol atau notasi tau tau sama dengan hasil bagi antara jumlah nilai konkordan kurangi dengan jumlah nilai diskordan Nah hasil selisih nilai konkordan dengan diskordan kita bagi dengan setengah dari N kuadrat kurang N ya Jadi NC inilah merupakan jumlah pasang konkordan atau kita sebut juga dengan besar dari Dan jumlah pasang diskordan itulah ND atau kecil dari Baik agar lebih paham nanti kita lihat contoh soalnya Nah yang lebih rumit disini adalah memahami konsep konkordan dan diskordan itu Nah bagaimana cara menentukannya Pertama kita harus uh, nilai atau ranking nilai variabel yang kita analisis Jadi ada dua variabel yang kita analisis katakan X dan Y Kita ranking nilainya ya, Mulai dari terendah sampai dengan tertinggi setelah kita ranking, maka kita urutkan ranking variabel X. Ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana variabel Y akan menjadi pengikut. Dan bisa juga sebaliknya. Misalnya kita ranking variabel Y, maka X menjadi variabel pengikut. Nah itu, itu langkah kedua Langkah ketiga kita hitung nilai jumlah konkordan Nah apa itu jumlah nilai konkordan? Yaitu jumlah ranking di bawah baris Yang dihitung nilainya ya Yang dihitung nilainya atau nilai ranking yang lebih besar dari nilai ranking pada baris itu ya Nanti kita akan coba jelaskan menggunakan contoh Ranking ada ditulis di atas tentu tidak dihitung lagi Lalu hitung jumlah nilai diskordannya. Nilai diskordan ini adalah merupakan sama ya dengan diskord konkordan hanya kita menggunakan nilai yang lebih kecil dari nilai ranking pada baris itu. Kemudian baru inilah ya dihitung nilai koefisien korelasi Kendall Tau. Oke, dalam pengujian signifikansinya untuk korelasi Kendall Tau ini kita gunakan perbandingan antara tau hitung dengan tau tabel tau hitungnya ini kita bisa mengukur dari atau kita ukur dengan kita cari beberapa lampiran buku statistika atau kita searching di internet jika ukuran sampelnya kecil sama dengan 10 maka dilakukan dengan cara membandingkan tau hitung dan tau tabel Ya, kita akan mengatakan tolak H0 kalau tau, tab, tau hitungnya lebih besar dari tau tabel dan tentu sebaliknya. Oke, jika ukuran sampelnya besar dari 10, maka kita tidak boleh menggunakan perbandingan antara tau hitung dan tau tabel. Melainkan kita menggunakan nilai Z tabel. Ya, atau Z statistiknya. Di mana nilai Z statistiknya atau T hitungnya kita menggunakan rumus ini. Adalah Z sama dengan hasil bagi antara tau bagi dengan akar pangkat 2 dari dua kali dua n tambah lima per sembilan n kali n kurang satu Ya di dimana nilai t ini atau tau ini menunjukkan menunjukkan nilai koefisien korelasi Kendall tau Ya n adalah jumlah observasi Oke agar lebih paham mari kita ambil contoh soal katakan begini Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antar nilai teori statistika dan nilai praktik statistika yang diperoleh oleh mahasiswanya. Adapun nilai mahasiswa pada kedua mata kuliah tersebut adalah seperti yang tertera pada tabel. Nah ini, katakan ada mahasiswanya A, nilai teorinya 42, nilai praktiknya 72. Mahasiswa B, nilai teorinya 46, nilai praktiknya 87. C. Teorinya adalah 39, praktiknya 87, dan seterusnya. Nah, kita uji ini menggunakan Alfa 5 Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, pertama kita ketahui nilai-nilai x dan nilai-nilai y. X ini menunjukkan nilai dari mata kuliah teori statistika, dan nilai y ini menunjukkan nilai praktik pada statistika. Oke. Nah, oleh karena itu, untuk menjawabnya, kita buat ranking variabel x-nya dulu. Ya, kita urutkan mulai dari yang terendah. Yang terendah adalah 37, setelah itu 39, lalu ada 42, ada 46, dan seterusnya. Setelah kita urutkan x-nya, maka Y-nya juga kita ranking. Ya, kita ranking dari yang terkecil sampai terbesar. Yang paling terkecil adalah 50. Selanjutnya adalah 72, kemudian ada 83, lalu ada 83, 84, ke ada 85, dan seterusnya. Ya, Jadi itulah cara peringkingan untuk variabel Y. Oke, setelah kita dapatkan nilai ranking untuk X dan Y ini, katakan ini tadi ya, maka... Ya, kita urutkan ranking dari variabel x itu, di mana ranking variabel i harus ngikut. Misal, kita satu ini naikkan ke atas untuk x karena kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, maka satu ini juga untuk Y harus ke atas. Oke, untuk yang kedua, dua ini tentu di sini ya, di baris kedua maka pengikutnya lah lima ya. Jadi, kita tidak mengurutkan juga x-nya. Kalau kita sudah mengurutkan Y, oke. Okay. Nah, kalau kita ranking seperti ini tadi, ya jadi satu, dua, tiga, empat, ya satu. Tadi pasangan adalah satu, lalu dua. pasangannya adalah 3 Ya, saya ulang, X nya ya dua. Ini pasangannya lima, tiga adalah pasangannya dua. Ya ini kemudian empat, empat itu pasangannya enam. Ya, dan seterusnya. Oke, jadi tentu kalau kita urutkanlah variable variabel X atau ranking X, maka ranking Y tentu bisa beracakan. Karena uh, ranking variabel Y adalah mengikuti. Lalu kita hitung nilai konkordannya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai konkordan? Nilai konkordan adalah nilai yang lebih dari nilai baris kita mulai pada baris pertama. Jadi karena X tadi kita urutkan, Y-nya mengikuti acuan kita adalah Y. Berarti kalau yang kita urutkan adalah X, eh, Y ya, pengikutnya adalah X, maka acuannya adalah X. Ya, jadi kita hitung nilai konkordan untuk baris pertama. Acuannya sekali lagi adalah variabel Y. Oke. Nah, kalau kita lihat nilai yang lebih besar dari satu itu di luar dari baris ini artinya di sini mulai dari sini ke bawah yang lebih besar dari satu itu tentu 11 yaitu apa bilangan 5 bilangan 2 bilangan 6 bilangan 7 bilangan 3 bilangan 4 bilangan 10 bilangan 11 bilangan 8 bilangan 9 dan bilangan 12 ya jadi ini yang sebut dengan nilai konkordan untuk baris pertama baris kedua kita peroleh dengan Ya, mencari nilai untuk uh, ranking Y ya Nilai yang lebih besar dari uh, bilangan 5 untuk baris selanjutnya ya Yang lebih besar dari 5 adalah 2 ini tidak masuk Ini 1, 6, ini 2, bilangan 7 Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 Oleh karena itu nilai konkordan baris kedua adalah 7 nilai konkor dan baris ketiga adalah 9. Dari mana? Yaitu kalau patokannya adalah variabel x, maka y adalah uh, harus mengikuti urutannya adalah y. Berarti y itu ada 6. Ya, yang memiliki uh, nilai yang lebih besar dari 6. Nah, apa saja itu yang lebih besar dari 6? Ya, di bawah baris 6 ini adalah bilangan 7, 1, 2, 3 4 5 6. Berarti ada bilangan, ada 6 bilangan. Sama juga untuk ini misalnya. Ya, di bawah 7 ini yang lebih besar dari 7 berapa? Nah, ini tentu 3 dan 4 tidak masuk ya. Yang lebih besar dari 7 adalah 10, berarti 1 11 2 8 3 9 4 dan 12 adalah 5. Ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau discordan ini kita hitung dengan cara menggunakan nilai terkecil. Ya, jadi kalau jumlah ini adalah 55 ya, yaitu 11 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Jadi discordan ini adalah sebaliknya nilai yang terkecil dari bilangan yang ada di baris itu. Acuannya adalah tetap variabel y karena x sudah kita urutkan, rankingnya maksudnya. Oke. Okay. Baik kita mulai untuk baris pertama Yang lebih kecil dari 1 itu berapa Untuk bilangan di bawah ini Tidak ada Berarti 0 Yang lebih kecil dari 5 Untuk bilangan di bawah ini aja. Adalah pertama 2 1, 2, 3 Berarti ada 3 bilangan Sehingga 3 Yang lebih kecil dari Bilangan 2 Untuk yang ada di bawahnya Tentu tidak ada Karena bilangan 1 ada di atasnya Ini tidak dihitung Sehingga jumlahnya adalah Ada uh, apa, Tidak ada Yang lebih kecil dari 6 Yang lebih kecil dari 7 Yang lebih kecil dari 6 Adalah 1 uh, 2 Berarti ada 2 bilangan Yang lebih kecil dari 7 Adalah 3 4 Ada 2 bilangan dan seterusnya. Nah, inilah cara mencari nilai-nilai discordan. Lalu kita jumlahkan, untuk konkordan itu jumlahnya adalah 55, untuk discordan jumlahnya adalah 11. Setelah kita dapatkan nilai konkordan dan discordan, maka kita sekarang bisa menghitung nilai dari tau, tau hitungnya. Ya, nilai konkordannya kita masukkan ke dalam rumus ya, 55 11 per setengah kali 12 kurang 12 ya jadi kita kuadratkan 12 ini 144 kurangi dengan 12 55 kurang 11 sehingga kita peroleh nilai dari koefisien Kendal tau ini adalah sebesar 0,66 ya Jadi kalau kita lihat kriteria yang tadi ini masuk kriteria uh, cukup ya baik Uh, sekarang kita coba uji ya, apakah nilai korelasi Kendall tau ini yang kita dapatkan adalah 0,66 dan positif apakah memiliki uh, hubungan yang signifikan atau tidak Oleh karena itu kita lakukan pengujian hipotesis Pertama kita rumuskan hipotesisnya bahwa H0 sama dengan tau X dan Y itu adalah 0 atau tidak ada korelasi yang kedua adalah tau X dan Y itulah tidak sama dengan 0, berarti terdapat korelasi antara X dan Y. Oke, okay, kita pilih tinggal signifikansi alfanya 5%, lalu uji statistiknya tentu kita gunakan uji Z. Ya, uji Z adalah ini rumusnya. Setelah kita masukkan bilangan taunya, bilangan n bilangan yang digunakan, Ya, maka kita peroleh nilai dari uh, z-nya itu adalah z statistiknya sebesar 0,24 ini 2,4928. Oke jadi aturan pengambilan keputusannya adalah ini tentu pakai distribusi z ya ya jadi seperti pada tabel z yang pernah kita pelajari sebelumnya ya kita cari bilangan uh, misalnya 0, kalau kita lihat setengah dari kurva normal itu kan 0,5 0,5 kurangi 0,025 ketemulah 0,5 uh, 0, kurangi 0,025 dapatlah 0,475 kita lihat pada baris Z atau pada kolom Z 0,475 itu ada pada uh, apa pada baris 1,9 Kolomnya adalah kolom 0,06 Sehingga nilai Z kritisnya adalah Untuk positifnya 1,96 Untuk negatifnya adalah 1,96 Oke, jadi pada data Alfa 5% Z tabel adalah 0,1,96 Oleh karena itu aturan pengambilan keputusan adalah Jika nilai Z statistiknya ini kecil dari min 1,96 atau besar dari 1,96 untuk positifnya, keputusan adalah tolak 0. Ya, tetapi kalau nilai yang berada pada interval ini, keputusan adalah terima 0. Oke, setelah kita dapatkan nilai Z, statistiknya tadi adalah sebesar 2,4928. Ya, maka tentu nilai ini kalau kita bandingkan dengan nilai Z kritisnya lebih besar dari nilai 1,96 nah artinya bahwa artinya kita menolak hipotesa nol dan menerima hipotesa alternatif. Oke sehingga artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara nilai mahasiswa pada mata kuliah teori statistika dengan mata kuliah praktik statistika di alfa 0,5. Ya jadi Uh, inilah cara penggunaan ya nilai statistika Kendall Tau ini ya dalam beberapa uh, penelitian. Alat Analisi, analisis korelasi yang keempat adalah korelasi kontingensi. Ya, jadi korelasi kontingensi ini kita uh, syaratnya tadi adalah kalau misalnya kita menggunakan skala ukuran data nominal. Oke okay, Jadi uh, korelasi kontingensi ini kita gunakan kalau misalnya skala ukuran datanya nominal. Oke kalau berarti kalau nilainya atau nilai skala ukuran adalah ordinal interval atau rasio ini tidak bisa kita gunakan. Oke rumus dari koefisien korelasi kontingensi inilah C sama dengan akar pangkat 2 dari hasil bagi antara chi square. Ini dibaca chi square per n tambah chi square. Ya, nah, Dimana nilai chi square ini nanti kita hitung dengan rumus ini dia yaitu jumlah hasil bagi antara yaitu FO kurang FH kuadrat per FH Nah, apa itu FO? FO inilah frekuensi observasi dan FH inilah frekuensi harapan Oke, kalau kita misalnya hitung nilai frekuensi harapannya maka rumusnya adalah yaitu jumlah baris Kalikan dengan jumlah kolom, bagi dengan total nilai. Agar lebih paham nanti kita lihat contoh soalnya. Sedangkan pada pengujian signifikansi, ya untuk korelasi kontingensi ini, kita lakukan dengan membandingkan nilai cash square hitung yang kita dapatkan, dengan nilai cash, cash square tabel Yaitu nilai cash square tabel pada degree of freedom, B kurang satu kali C K kurang 1 ya jadi B ini menunjukkan banyaknya kategori pada baris karena kita menggunakan data kategorik ya. ya yang kedua adalah K ini menunjukkan jumlah kategori pada kolom atau pada variabel Y oke mari kita coba uh, lihat uh, jika misalnya nilai K square hitungnya lebih besar dari K square table maka keputusannya tolakkan nol. Oke, kita lihat contoh soalnya katakan begini. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang disenangi ini memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Ya, profesi pekerjaan itu dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu dokter, pengacara, dosen, dan pebisnis. Ya, jenis olahraga yang disenangi juga dikelompokkan menjadi empat, yaitu golf tenis, bulu tangkis Dan sepak bola Oke jenis atau Tabulasi jenis profesi Dan jenis olahraga Yang disenangi ini Kita hitung menggunakan alat tabul begini Ya bahwa Ada 17 dokter Yang suka golof Ada 23 dokter yang suka tenis Lalu yang suka bulu tangkis Dan yang suka sepak bola ini untuk dokter, untuk pengacara juga demikian Untuk dosen dan untuk beberapa alat analisis lainnya Oke, okay, baik sekarang kita coba selesaikan ya. Kita ketahui bahwa frekuensi observasi Karena uh, uh, yang akan kita hitung pertama adalah nilai chi -squarenya. Nah, Untuk mendapatkan nilai chi-square Kita harus mencari nilai uh, frekuensi apa, frekuensi observasi dan frekuensi harapan Nah frekuensi observasi inilah bisa kita ambil dari data yang ada pada soal ya. Yaitu kalau kita lihat soalnya ini maka ah, frekuensi observasi itu yang pertama 17 Lalu ada 23, ada 21 dan seterusnya Oke, Setelah itu baru kita cari nilai frekuensi harapannya Dari mana kita bisa dapatkan nilai frekuensi harapannya yaitu kita kalikan antara jumlah baris dengan jumlah kolom untuk ini. Ya, jadi 80 kalikan dengan Ya, sama dengan 0, ah, ini dia ini, nanti. Ya, jadi kita hitung ya. Jadi 80 kalikan dengan 58 bagi dengan total jumlah observasi total jumlah observasi adalah 282 ya 80 kali 58 bagi dengan 282 adalah 16,45 ya selanjutnya berarti 80 kali 58 bagi 282 sama 14,45 lalu untuk baris ketiga bulu tangkis berarti 70 kali 58 Lihat. Oke, untuk pengacara ini kurang lebih ya, nah, jadi cara memperolehnya kurang lebih sama ya. Oke, baik, setelah kita dapatkan nilai uh, frekuensi harapannya, barulah kemudian kita hitung nilai uh, chi square ya, Nilai chi square kita hitung kurang lebih seperti ini, yaitu tadi jumlah selisih kuadrat antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, bagi dengan frekuensi harapan. Oke, okay, jadi untuk frekuensi Atau untuk mencari nilai case square Kita kalikan Atau kita selisihkan Fo dengan FH Lalu kita kuadratkan Lalu kita bagikan dan FH Oke, okay, misalnya untuk Dokter yang suka golf ya Observasinya kan ada 17 Kemudian nilai dari apa, Harapannya adalah 16,45 Frekuensi harapannya jadi tujuh belas kurang enam dikuadratkan bagi dengan 16,45 adalah 0,02 ya kemudian untuk baris kedua dos, dokter yang suka tenis ya observasinya ada 23 puluh tiga harapannya enam maka hasilnya 2,6 oke jadi kalau kita teruskan ya untuk ini ya tenis yang suka atau pengacara yang suka tenis, dosen, pengacara yang suka bulu tangkis, pengacara yang suka botol dan seterusnya. Oke, jadi kita jumlahkan kemudian ya. Jadi seluruhnya kita jumlahkan karena nilai dari cash score tadi adalah jumlah selisih kuadrat antara fo dengan fh. Kita bagi dengan fh. Nah, oleh karena itu maka kalau kita uh, cari nilai ini rumus cash scorenya kita jumlahkan satu satu berarti 5,08 tambah 5,8 tambah 23,55 tambah dengan 5,343 ya nah totalnya adalah 29,87 oke sekarang kita sudah dapatkan nilai cash square-nya, maka selanjutnya kita cari nilai Korelasi koefisien kontingensinya kita beri simbol dengan c, di mana rumusnya adalah c sama dengan akar pangkat 2 dari hasil bagi k square dengan n tambah k square. Oke, sehingga kalau kita hitung kurang lebih ini ya, ya atau nilai k squarenya adalah sebesar 0,8893 baik, setelah itu kita akan lakukan perumusan hipotesis ya hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya ya, okay. tingkat signifikansinya 5% uji statistiknya adalah kita gunakan chi-square tadi hasil hitungan adalah 29,86 aturan pengambilan keputusan adalah jika nilai chi-square hitung besar dari chi-square tabel kita tolakkan nol terima h1 jika k-square hitung kecil sama dengan k-square tabel kita terima 0 tolak h1 oke mari kita coba selesaikan ya bahwa kalau kita lihat k-square tabel pada alpha 5% dengan derajat kebebasan adalah b kurang 1 kali k kurang 1 jadi kita tahu tadi bahwa jumlah uh, kategori untuk baris itu adalah sebanyak 4 dan kategori untuk kolom juga ada 4. Nah, sehingga df-nya adalah 9 atau degree of freedom-nya. Oke, setelah itu kita coba lihat tabel kaiskware yang bisa Anda download atau bisa Anda dapatkan di lampiran buku statistika. Ini kurang lebih tabel kaiskware-nya, ya. Ini degree of freedom-nya, lalu ini nilai alfa Misalnya kita ambil alfa 0,05 untuk degree of freedom sebesar 9 kita hubungkan maka kita peroleh nilai kas square adalah 16,96 92. Nah, oke, okay, jadi nilai kas square adalah 16,92. Lalu kalau kita ambil keputusannya, maka keputusannya adalah karena nilai kas square hitung Besar dari cash square table, maka keputusannya adalah menolakkan 0 dan menerima hipotesa alternatif. Artinya apa? Bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis profesi dan jenis olahraga yang disenangi ya kalau kita ukur menggunakan alpha 5%. Jadi inilah cara menghitung dan menguji koefisien, uh, korelasi, kontingensi, dan beberapa Uh, korelasi yang kita pelajari sebelumnya. Kurang lebih sampai di sini semoga bermanfaat. Ya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.